Sahabat, selamat datang di channel Diska TV. Sahabat, budidaya udang gala di kolam terpal termasuk juga satu di antara kesempatan usaha yang menjanjikan untuk dijalankan. Indonesia sendiri termasuk juga perintis dalam soal cara budidaya udang gala atau udang air tawar. Cuma di Indonesia terutama daerah Kalimantan dan Sumatera, pasar udang air tawar itu didominasi oleh produksi udang hasil tangkapan. Udang galah yang datang dari tangkapan sungai itu tentu memiliki ukuran semakin besar, bahkan juga untuk setiap satu kg sendiri bisa sejumlah 3-4 ekor udang galah. Tetapi dengan dikenalnya metode budidaya udang galah di kolam terpal, dapat jadi prospek yang bagus yang akan datang untuk dijadikan usaha rumahan. Udang galah adalah sejenis udang artawar yang dijual dengan harga yang relatif mahal. Jadi, sangatlah layak bila kita lakukan cara budidaya udang galah di kolam terpal, untuk memperoleh keuntungan yang mengundang selera. Untuk lakukan cara budidaya udang galah itu, pasti kita mesti melalui sebagian-bagian sistem dalam pembudidayaan udang galah di kolam terpal. Berikut ini SKTV telah merangkum informasi mengenai cara budidaya udang galah di kolam terpal. 1. Persiapan kolam Kolam terpal yang digunakan untuk udang galah biasanya jenis kolam galian tanah dan dilapisi dengan terpal. Tapi bisa juga diganti konstruksinya dengan menggunakan kawat seperti pembentukan kolam lele. Syarat yang harus dipenuhi untuk kolam budidaya udang galah yaitu Kedalaman 1-2 meter Luas ideal 100-300 meter persegi Debit air ideal 0,5-1 sampai 1 liter per detik Kandungan CO2 tidak lebih dari dua pipi yang. kandungan O2 tilarut 5-7 pipi 2 dua pemilihan bibit bibit udang galah yang baik tentu akan memberikan hasil yang baik pula bibit yang baik tentu juga didapatkan dari indukan yang berkualitas Ciri-ciri indukan udang galah yang layak untuk dipijahkan adalah Ukuran panjang 10-20 cm, bobot 50 gram ekor, memiliki telur berwarna coklat tua, tidak cekat fisik, dan juga bila dipegang, meronta-ronta. Tentu, jika Anda pemula, akan sangat sulit untuk melakukan pembenihan. Jalan terbaik adalah dengan membeli larva udang galah di balai pembibitan. Biasanya harga larva udang galah Rp70.000 per kilogram. 3. Penebaran bibit Bibit udang galah ditebar pada sore menjelang malam hari, agar bibit tidak stres. Pada tebar udang galah yang ideal adalah 50 ekor per meter persegi. Jangan lebih dari itu, karena udang akan mudah stres. 4. Pemeliharaan Pemeliharaan udang galah termasuk ke dalam pencegahan penyakit. Untuk mengetahui apakah udang galah tumbuh dengan sehat bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu Melihat secara visual, apakah ada udang galah yang sakit atau stres? Jika ada, langsung ambil udang tersebut agar tidak menular. Melalui pengujian sampel, dengan cara mengambil beberapa udang, lalu diamati dan simpulkan bagaimana kesehatan udang dalam kolam. Secara mikroskopis, yaitu dengan membawa sampel udang dan diteliti apakah ada patogen atau bakteri maupun jamur yang menempel pada udang sehingga akan segera diketahui jenis penyakitnya. Selain tiga hal tersebut, usahakan selalu cek kondisi air termasuk debit dan pH. PA. 5. Pakan Pemberian pakan pada udang galah harus tepat waktu, karena udang galah termasuk ke dalam hewan yang memiliki tingkat kanibalisme cukup tinggi. Ada lima waktu terbaik dalam pemberian pakan pada udang galah. Di antaranya, pukul 6 pagi, pukul 11 siang, pukul 17 sore, pukul 19 malam, pukul 22 malam. Pakan diberikan adalah pakan pabrikan yang memiliki nilai protein cukup tinggi. Selain itu, bisa ditambahkan pula pakan alami berupa. Alas, singkong, jagung, ampas kelapa, dan lain-lain. 6. Panen Panen udang galah bisa dilakukan setelah berumur 6 bulan. Biasanya panen pertama tidak terlalu banyak, sedangkan panen kedua dan seterusnya akan terlihat hasil yang mengalami peningkatan tajam. Oke okay, sahabat, itulah tadi sedikit informasi mengenai cara budidaya udang galah di kolam terpal. Semoga informasi ini dapat menginspirasi sahabat untuk menggeluti usaha budidaya udang galah. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam SKTV.